sini kita akan bahas tentang apa zodiak yang keuangannya melimpah dan rezekinya sangat meningkat di bulan November tahun 2020 untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang rezekinya melimpah dan keuangannya meningkat di bulan November tahun 2020. Jika kartu Zodiac yang sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang keuangannya meningkat dan rezekinya berlimpah di bulan November tahun 2020. Pertama, untuk support energi zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang, yang keempat, yang keuangannya meningkat dan rezekinya berlimpah di bulan November tahun 2020.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 Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang pertama yang keuangannya yang meningkat mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan keuangan yang menimpa dan rezekinya akan sangat berlimpah di bulan November dikarenakan seorang Cancer tidak mau kenal lelah untuk melakukan sebuah usaha. Dan seorang Cancer belajar dari pengalaman hidup, belajar dari pengalaman masa lalu untuk meningkatkan keuangan dan melakukan sebuah pekerjaan yang tujuannya adalah mendapatkan rezeki yang sangat melimpah di bulan November tahun 2020. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer tidak akan mau kelihatan lelah, tidak akan mau kelihatan daun di depan sebuah keluarga tercintanya Sehingga di sini seorang Cancer akan belajar dari pengalaman hidup untuk membahagiakan keluarga, dan di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan ruangan yang meningkat dan rezeki yang berlimpah di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah...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 The hero pen, secara umumnya, the hero pen itu diartikan ada di istiadat -is tokoh agama seseorang yang taat aturan seseorang yang berjuang dan seseorang yang bisa mewujudkan impian. Dan jika kartu The yang kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Cancer bisa mewujudkan impiannya untuk mendapatkan keuangan yang berlimpah dan mendapatkan rezeki yang meningkat di bulan November tahun 2020. Di mana di sini seorang Cancer tidak akan kenal lelah di dalam berusaha dan di sini seorang Cancer mendapatkan dukungan support energi dari orang tua Cancer sendiri, sahabat Cancer ataupun rekan rekan Cancer sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Seven of One ataupun tujuh topan. Untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki meningkat dan keuangan meningkat di bulan November adalah seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus, pekerjaan yang sangat meningkat, karir yang sangat meningkat, kehidupan yang sangat meningkat di bulan November tahun 2020 atas usaha yang dimilikinya. Di sini juga digambarkan akibat kedisiplinan. Keteladanan dan ketertiban Dalam mematuhi setiap peraturan yang berlaku Sehingga di sini seorang Leo Mendapatkan keuangan yang meningkat Dan rezeki yang terlepas di bulan November Atas usaha yang dilakukannya Dan atas karir yang meningkat Di bulan November tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan Seorang wanita yang sudah dewasa Ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan rezeki yang meningkat, keuangan yang meningkat, keuangan yang berlipat di bulan November, dikarenakan seorang Leo mendapatkan pekerjaan karier yang sangat bagus, dan di sini kedisiplinan diutamakan oleh seorang Leo, dan di sini seorang Leo mendapatkan dukungan serta motivasi dari seorang pasangan Leo sendiri, dan jika kartu dekropen kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin, taat aturan dan. Di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk mendapatkan rezeki dan keuangan yang berlimpah di bulan November. Di mana seorang Leo juga mendapatkan support energi dan dukungan dari seorang pasangan Leo sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Five of Cups ataupun Lima Biala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini. Yang di mana di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan rezeki yang melimpah, keuangan yang meningkat dikarenakan. Seorang Gemini melakukan sebuah usaha yang dimana di sini usaha itu merupakan usaha sampingan dan usaha Gemini sendiri. Di sini juga digambarkan seorang Gemini mempunyai dua pekerjaan. Pekerjaan yang sama-sama mendukung menunjang keuangan. Sehingga di bulan November seorang Gemini mendapatkan rezeki yang melimpah keuangan yang berlimpah. Dan mendapatkan kategori kehidupan yang meningkat. Dan di sini juga seorang Gemini mempelajari semua itu dan pengalaman hidup, pengalaman bekerja, dan pengalaman sebuah usaha. Untuk mewujudkan keuangan yang meningkat di bulan November tahun 2020 atas dukungan orang terdekat ataupun pasangan Gemini sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Swords. Secara umumnya Page of Swords itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan keuangan yang meningkat, rezeki yang berlimpah, yang bisa membeli apa yang ia inginkan demi mewujudkan sebuah kebahagiaan dari seorang anak dan di sini seorang gemini mendapatkan dukungan doa dan motivasi dari seorang anak yang merupakan anak gemini sendiri dan bisa dikategorikan mendapatkan dukungan motivasi dari sebuah keluarga dan jika Kartu dari roh kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang taat di dalam bekerja seseorang yang mempelajari kesalahan di dalam bekerja yang dimana di sini seorang gemini akan melakukan sebuah usaha dengan belajar dari pengalaman hidup untuk meningkatkan kehidupan dan Gemini berhasil mendapatkan rezeki yang berlimpah dan keuangannya meningkat di bulan November di mana ia mendapatkan dukungan dan support energi dari seorang anak yang merupakan anak Gemini sendiri ataupun bisa dikategorikan dari sebuah keluarga Gemini sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah 8 open tackle ataupun delapan koin untuk zodiak yang keempat yang memiliki keuangan yang berlipat dan rezeki yang sangat meningkat di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Virgo Di sini digambarkan seorang Virgo akan lebih fokus lagi di dalam bekerja akan lebih fokus lagi di dalam melakukan sebuah usaha dan akan lebih fokus lagi dalam menjalani kehidupan sehingga di sini seorang Virgo hanya mementingkan perfokusan kedisiplinan di dalam bekerja dan bertujuan untuk menyelesaikan sebuah tiap pekerjaan yang ia miliki yang dimana di sini hasilnya tanpa Firgo sadari akan mendapatkan keuangan yang melimpah, rezeki yang sangat berlimpah di bulan November tahun 2020 ini semua dilakukan oleh seorang terjuruh demi kebahagiaan seorang anak dan demi kebahagiaan orang-orang di sekitar Firgo sendiri dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan disini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan rezeki yang meningkat, keuangan yang berlipat di bulan November. Dikarenakan seorang Virgo berhasil fokus di dalam bekerja, berhasil melakukan setiap usaha, dan berhasil menyelesaikan pekerjaan yang dimana disini tanpa Virgo sadari keuangannya akan meningkat, rezekinya akan berlipat yang dimana di sini juga seorang Virgo didukung oleh orang tua Virgo, orang-orang di sekitar Virgo ataupun keluarga Virgo sendiri. Dan jika kartu dioppen kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan seorang Virgo akan lebih fokus, lebih giat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya di bulan November sehingga di sini tanpa ia sadari dampak positif yang ia dapatkan adalah keuangannya meningkat, rezekinya berlipat di bulan November, dimana ia mendapatkan sumber energi dari seorang. Orang tua, sebuah keluarga, dan orang-orang terdekat Virgo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan rezeki melimpah dan keuangannya meningkat di bulan November adalah seseorang yang berzodiak Cancer, selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo.